Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan kami berbagi Doa masuk pasar Sahabat Ada sebuah zikir yang sangat ringan Namun memberikan nilai pahala yang sangat besar Dimana Allah akan menuliskan baginya satu juta kebaikan Menghapuskan darinya satu juta kesalahan Dan meninggikannya satu juta derajat dalam riwayat lain, dan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Mengapa bisa demikian? Jawabannya karena zikir ini dibaca di pasar, dibaca di tempat di mana pada umumnya manusia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari ibadah kepada Robnya. Di saat manusia dalam kondisi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di diantara hambanya Yang justru berzikir Dan mengingat sang pencipta Di saat semua manusia sibuk Dengan urusan dunia dan perdagangannya Dia justru menjadi orang Yang ingat kepada Allah Banyak orang berzikir ketika di masjid Atau ketika di tengah majelis zikir Ini adalah perbuatan yang lumrah Namun berzikir di tempat pada umumnya Orang merupakan Allah Adalah amalan yang teramat istimewa Sahabat Sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Poin Satu yang telah memberikan dukungan kepada kami berupa subscribe, like, dan komennya. Jazakallahu khairan Semoga Allah memberikan balasan kepada anda dengan kebaikan. Silakan share kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca zikir ini Kami ulangi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 Menghapuskan darinya satu juta kesalahan dan meninggikannya satu juta derajat dalam riwayat lain dan membangunkan untuknya rumah di surga Sahabat, semoga kita semua bisa mengamalkan zikir ini agar senantiasa mendapatkan keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton video ini Dukung terus kami dengan subscribe like dan share terus video ini agar kami tak bersemangat menghadirkan video-video poin satu selanjutnya wabillahi wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh